Sepin, lu, tuh dia tuh. Uh, Sepin lagi Welcome back to my channel minus slot bosku mantap jiwa. Nah kali ini kita main di TDU Slot. Dengan ditemani situs Garuda 138 Mantap jiwa bosku Oke okay. Kali ini kita bawa modal 50 lagi Untuk mulanya No cinta 20 sepin ya bosku Semoga dapat skater Gratis Kalau enggak Petir eh, di luar skater Hehehe kita lihat akankah ada skater di sini kali ini ya atau pesepi? Wooo, tu dia tu dia tu dia, skater berat yang gak kita bandung, ada isi sketernya berapa nih ya? Ayo, satu yang Manis, kakek umum kali dikasihkan yang putus, ditambah lagi enggak? Oh, belum, belum, belum. Ayo, us. masak cuma kali gini. Kan? Kumpul-kumpul ke Dan sepinya sisa Tidak lagi ya bosku Akankah mau ditambah lagi Petir-petir-petir Oke kali kita ya iya Tidak lagi Akankah mau nambah lagi Ada yang pecah lagi. Ini lumayan ya Oke, terjadi siang berkawan Mantap, siap profit ya bosku? Untuk bola Hari ini 20 full senyum masih, ya <tuh>. senyum ya 20 sepin no cendang 20 sepin Cendang kanan tuang 20 sepin Duit sepin ya Terus 20 sepin turbo Ya semoga ini Yang ingin mencoba bola dari saya ya Semoga profit lah ya <tuh -tuh. Ya soalnya beda lagi Juga beda gacornya ya Beda gacornya Beda hoki ini Pokoknya hoki nomor 1 bosku Oke, okay. dua 20 centang kanan tuang ya Nah Nih lihat Akankah ada skater atau petir Di luar skater Yang belum join Di situs kita Langsung saja bosku Join Langsung join bosku Ada ponus New no member Ada bonus-bonus lainnya juga Langsung saja bosku Ketik di Google Garuda satu Mantap jiwa Yang belum subscribe channel ini Silahkan langsung di subscribe jangan lupa Klik tombol loncengnya Setiap hari kita upload Konten Status of Olympus yang dikenal kayak Zeus aduh aduh. Dan jangan lupa untuk diberi dukungannya dengan cara like comment dan share bosku share sebanyak mungkin biar tambah ramai, biar tambah semua juga bikin kontennya ya bosku oke okay. <tuh> kita lanjut ke gamenya nah untuk centang Kemudian dua 20 sentin oh. udah selesai kita langsung klik di centang tengahnya atau skin cepat atau klik skin ya sama-sama aduh -sama. aduh mau dapat sepeda aja atau enggak ini aku juga enggak tahu kita lihat aja ya bosku Kalem sambil nge nge jangan lupa Siapin Samping Sampingnya bersih namping. yang sering tuh pola 100 spin kalau enggak seribu sambil nunggu sambil ngopi ya oke okay. nah, segi tempatnya lagi jatuh teh kita pindah di nya dapat scatter ya bosku mantap ini di segi mungkin nya sama nuk dapat scatter wah lumayan juga ya buat tambah tambah bawa pulang ini kali 10 Nice Nice Nice Tambahnya tinggal Ciri Aduh Sesuai sih Aduh mau dia bang Tidak bang tambah Tambah burung hewan asal anti ganti hit franchi betul tinggal dua sebelah lagi oke kuningnya pecah birunya cincinnya terpisah. telah 30, 30 lumayan ya bosku oke okay. untuk bangkan hari ini tutup sampai sini saja terima kasih yang selalu support channel minus load ini, ini minus load ini terima kasih ya bosku saya selalu biar selalu menonton dadah bye bye